Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Salam dan babi. salam, Salam Daya. Oke sahabat Dalam video kali ini saya akan Menunjukkan beberapa Ekor ikan nila hitam Yang pernah saya ceritakan Di dalam video-video saya Yang lalu Yaitu tentang cerita Beberapa ekor nila hitam Yang saya pindahkan Dari Kolam yang kecil menuju ke kolam yang berukuran besar Dikarenakan eh, di dalam kolam yang kecil itu pertumbuhannya sangat lambat Dan bahkan saya bilang atau saya katakan itu macet tidak mau bertumbuh Sedangkan usianya itu sama Dan berasal dari tempat pembibitan yang sama pula dan mengapa saya memilih yang warnanya hitam untuk percobaan, dikarenakan agar saya mudah untuk mendeteksi atau memonitor uh, supaya saya bisa memantau uh, perkembangan dari ikan-ikan yang baru saja saya pindahkan. Dan ini hasilnya, sahabatnya, bahwasanya ikan-ikan hitam yang saya pindahkan itu uh, besarnya hampir menyamai. Padahal waktu saya pindahkan ini ukurannya lebih kecil ya, bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan nila-nila merah yang berada di kolam ini sangat Dari uji coba atau percobaan yang saya lakukan ini tentu saja saya mendapatkan sebuah bukti Untuk saya bagikan pengalaman ini buat sahabat-sahabat pemula bahwasanya akan sangat susah sekali apabila kita melakukan pembesaran di dalam kolam yang memang berukuran yang sangat kecil, terutama untuk pemula seperti saya, sahabatnya, lain dengan beliau-beliau yang memang sudah ahli atau pakar di dalam melakukan budidaya, yang mana sering saya lihat dan tentu saja sahabat-sahabat sudah e, melihat tentang beliau-beliau uh, yang menempatkan ini dengan sebegitu padat sehingga ketika ikan-ikan beliau itu sudah besar itu yang tampak dominan itu ikan-ikan yang berjubur sahabatnya bahkan airnya hampir sama sekali uh, tertutup dengan ikan-ikan yang memang uh, saya bilang sangat berjubur sekali Tentu saja, hal tersebut akan sangat susah sekali, sahabat, ya, untuk dilakukan atau ditirukan, terutama pemula seperti saya. Akan tetapi, meski demikian, sahabat, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk mencoba, dan jangan pula takut gagal, karena dari kegagalan itu ilmu kita dapat. Oke, sahabat, teori itu memang penting, sahabatnya akan Tapi lebih penting apabila kita mencoba Sebab dengan mencoba kita akan mendapatkan eh, kegagalan atau keberhasilan Dan dari situ ilmu kita dapatkan Oleh karena itu untuk sahabat-sahabat pemula Jangan pernah putus asa dan jangan pulang takut untuk mencoba Apalagi takut gagal karena kegagalan adalah kunci dari keberhasilan oke sahabat demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menghibur dan ketemu lagi dalam video-video saya yang berikutnya oke sahabat, bagi sahabat yang baru saja menemukan channel ini bantu di subscribe, like, dan komen saya semakin bersemangat untuk membuat video-video yang baru dan untuk sahabat-sahabatku yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, okay? terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.